Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada di difatif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar spesial bahagia untuk kita semua persahabat ya Malam ini tentu banyak vitamin, banyak cirukan bahagia yang disuguhkan langsung dari idola kita Keunggah pertama ada unggahan spesial dari Bang Adin Rambe Di akun instagram pribadi miliknya Bang Adin mengunggah sebuah postingan foto cute bersama Lesti dan Bilar Wow, Masya Allah bangga persahabat ya lokasi di Sultan Hani Luar biasa, mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Ya robbal alamin. Dan ada sebuah kalimat caption juga dituliskan luar biasa oleh bang Adlin. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Bos, I just want to say Turkey is amazing. Please part of beautiful world. Dan tentunya hanya raja rajatravel.id yang selalu menjadi pilihan kami untuk trip ke Turki dan ke negara manapun yang indah di dunia ini rajatravel.id basuki surojo ini luar biasa mantap banyak persahabat ya, Alhamdulillah berkat rajatravel Tentu Leslar, keluarga dan tim ini bisa berlibur ke negara Turki Yang tentunya negara yang diinginkan banget oleh Dedek D.D.L.S.D. dikejoran. Alhamdulillah persahabat yang mudah-mudahan semuanya diperlancar dan semuanya dipermudah Amin, Ya Rabbal Alamin Dan kita lihat ke slide berikutnya Masih di postingan Bang Adin Persahabat, ya doh, cute banget tuh digendong oleh Bang Lintar Dan di slide ketiga ini ada yang bikin fokus banget kita semua Perhatikan baik-baik di postingan foto ini ada yang bikin style flop dengan tangan Bang Lintar yang megang pundak Dedek Lesti Kejora. Dan dalam postingan foto tersebut juga, ekspresi wajah dari Rizky Bilar ini lagi mantau, tuh persahabat, ya <laughs> Ini luar biasa cute banget persahabat ya, kelakon dari tim Leslar, selalu saja membuat kita ketawa bahagia Dan banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari postingan tersebut Yakni dari akun legislator Anskor Arab Saudi mengatakan hahaha lintar tangan kamu taruh di pundak bubos bos pak ndak marah tuh katanya tuh gila lihat juga bersabar di komentar lain diberikan dari akun Instagram Alufi Anskor 24 Selit ketiga, mata Bilar lagi mantau tangan si Lintar Katanya tuh, Masya Allah banyak persahabat ya Hati-hati Bang Lintar Tentu, mata kakak Bilar ini lagi memantau tangan Wow, <tuh> memang luar biasa persahabat ya Semua salvo sama ekspresi tangan dari Bang Lintar yang Memegang pundak dedek elastik kejora, jorah Lintar kondisikan tangan lo ya Tuh dilirik sama si bos katanya tuh Hahaha kata Nurul Azkia 828 Benar-benar Mudah saja selalu membuat kita bahagia dan bangga Tetap kita support yang terbaik untuk idola kita Dan selanjutnya juga ada sebuah unggahan spesial Luar biasa vitamin bahagia untuk kita semua yang mana tentunya kakak bilar dan didalasi menyuguhkan vitamin lewat live streaming YouTube di kakak bilar channel persahabat ya Rizky bilar channel ini tentunya memberikan vitamin bahagia untuk kita semua lesti dan bilar ini selalu saja membuat kita bahagia persahabat ya perhatikan didalasi di cuma aja oleh kakak bilar persahabat ya dan di sini Tentunya Dedek Lesti kejuaraan Kakak Bill lagi makan di sebuah restoran yang ada di negara Turki. Aduh cute banget. Dan momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar. Ada kalimat caption juga dituliskan admin mau absen para Leslo lover semuanya. Siapa yang barusan nonton Papa Rizky Bilar? Dan Bumil Dedek Lesti kejora di live streaming Youtube Rizky Bilar. Dulu, dia, bantu support terus yuk dengan cara follow Instagram Lesti Bilar Leslar supaya kalian tidak tentunya ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Bilar. Dan berikutnya, juga bersama diperhatikan, tuh, du, ampun dan durasi walaupun sedikit, tentu kita puas banget dengan vitamin yang disuguhkan oleh idola kita berikutnya juga kita lihat persahabat masih di akun instagram sama persahabat ya, kita lihat postingan foto kebersamaan dedek nih ibu mertua dan tentu orang-orang terdekat yang selalu mensupport dedek lansi dan kakak pilar ada kak novi juga dan ada kak artini luar biasa persahabat aduh ya. cute mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin dan berikutnya juga persahabat tidak unggahan dari akun bu paul polisi Leslar ini menginfokan persahabat tentu ya. ini ada hasil donasi sementara Leslar love First World untuk bangun masjid persahabat ya yuk kita sama-sama tentunya mendukung dan kita harus Tentunya membantu persahabat ya, demi kelancaran pembangunan masjid yang tentu akan dibangun persahabatnya, dan alhamdulillah dana yang terkumpul sudah mencapai delapan puluh juta dua rupiah. Alhamdulillah, persahabat yang mudah-mudahan selalu dipermudah. Apapun yang dilakukan oleh kita tentu melakukan kebaikan Masya Allah persahabat ya Dan tentu kita harus gaskan kembali caranya link -kling di bio bukpol persahabat ya Nanti pilih donasi masjid paling atas kemudian ikuti langkah-langkahnya jika berdonasi Terima kasih itu ada info dari polis leslar yang mau ikutan berdonasi, tinggal tentunya ikuti cara di akun Instagram Bupal. Persahabat, ya, dan kita lihat juga Google berikutnya. Dong, gak spesial banget nih dari Dedek dia Kejora. Masya Allah, banget cute juga tuh. Ada Kakak Bilar yang lagi nge lus manja perut bundanya, ya. Aduh, nah, kita lihat juga. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek Alasih Kejora Kalau disayang suami, setia sama suami, setia sama Dabe Beauty katanya tuh tidak akan tergantikan Love you, Dabe Beauty love you kakak Rizky Bilar Masya Allah Mudah-mudahan saja selalu sehat untuk dua idola kitanya Lesti dan Rizky Bilar selalu saja membuat kita bangga dan bahagia yang berikutnya juga ada momen kebersamaan dari Leslar tim dan keluarga bersahabat yang diunggah oleh akun raja rajatravel.id wow hari keempat kita disuguhkan vitamin bahagia oleh idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia dan kabar baik dari idola untuk kita semua sebagai fans sejati Leslar lovers